Bapak yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami berkumpul di tempat ini menyatukan hati kami merendahkan diri di hadapanmu berdoa bagi kesembuhan teman yang kami kasihi. Ia ya Bapak pada saat ini teman kami sedang terbaring lemah. Ia tidak dapat beraktivitas seperti biasanya karena kelemahan yang dialaminya pada saat ini. Ia ya Bapak, kami tahu bahwa apa yang terjadi dalam kehidupannya adalah atas seijin darimu. Berikanlah ia kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi kesulitan yang ia alami pada saat ini. Ini semua dapat terjadi karena engkau begitu mengasihi teman kami dan engkau ingin menyatakan betapa besar kuasa dan kasih penyertaanmu kepada kami semua. Ya Bapa kami tahu bahwa engkau adalah pencipta yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Oleh sebab itu, kami menyerahkan teman yang kami kasihi ini ke dalam kasih setiamu. Dengan penuh iman dan harapan kami memohon kepadamu untuk mengangkat segala sakit penyakit yang ia rasakan Kiranya engkau memberikan ia kekuatan dan penghiburan kepadanya Jangan biarkan ia tidak percaya lagi akan kasih dan penyertaanmu di dalam kehidupannya Teguhkanlah iman dan pengharapannya Sudilah engkau menyembuhkannya dari segala sakit penyakit yang ia rasakan pada saat ini berkati setiap obat-obatan yang ia minum agar kiranya dapat menjadi sumber kesembuhan bagi segala sakit-penyakit yang ia rasakan Ia ya bapak tak lupa kami juga berdoa bagi keluarga di tempat ini kiranya engkau memberikan kekuatan dan kesabaran dalam merawat teman kami yang sedang terbaring lemah kiranya keluarga di tempat ini juga dapat menjadi sumber kekuatan dan penghiburan ketika teman kami merasa lemah kiranya keluarga di tempat ini yang dapat menguatkannya Kiranya kuasamu menjadi nyata atas setiap kelemahan teman kami. Kami percaya ya Bapak engkau akan menyembuhkan teman kami dari segala sakit penyakit yang ia rasakan karena engkau adalah dokter dari segala dokter, tabib dari segala tabib dan obat dari segala obat yang mampu memulihkan dan menyembuhkan keadaan teman kami. Ya Bapak inilah doa yang dapat kami naikkan kepadamu. Kami tahu bahwa engkau suah mengetahui apa yang kami perlukan sebelum kami meminta. Kami hanya menyerahkan teman kami terkasih ke dalam tanganmu saja. Inilah doa yang kami naikkan hanya di dalam namamu Tuhan kami. Amin.